Jika kita cermati pergerakan gbp US di sedang bergerak ke atas dan jika tertahan di sekitar area kritis pada kisaran 1,41851 sampai 1,42095 maka tunggu kemunculan bentuk pola candlestick bearish yang valid dengan memperhatikan juga indikator ADX berada di atas level 25 karena ada potensi harga GBP usd kembali bergerak bearish ke bawah menuju level 1.41172.